Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo meminta maaf kapado anggota KBRC atas kelancangan Ambo yang telah terjadi pada tanggal 24 Februari. Ambo mohon kapado Mama pengurus di dialan panjang khususnya untuk grup KBSD se-Indonesia si mohon maaf atas kekilafan rambu.